Yo everyone, we'll meet again masih review kali ini and oh ya yeah. welcome back on Math Watch YouTube channel as usual, still with me Tio hmm. kali ini gue mau review jam dari brand yang kalian udah pasti suka dan buat yang belum tahu, sebetulnya ini adalah jam yang awalnya muncul pertama kali di kelasnya Oh ya kali ini gue nggak cuma review satu ya, mau 6 sekaligus. Karena gue care banget sama kalian. Jadi 6, tungguin ya. Apa itu? Stay tune. Oke, okay, tadi gue bilang kan mau review. Nah, brandnya ini, kalian pasti udah tahu. Dan gue mau borongan kan tadi bilangnya. Hmm, ini yang pertama dulu ya, gue buka. Jereng, jereng, jereng, jereng. Langsung aja deh. Nah, hmm. hmm, ini dia kalengnya. Uh, kelihatan item merah pasti udah klasik nih langsung aja nggak pakai lama hmm hmm, nah ini dia Casio G-Shock standard analog AW500E 1EDR Hmm. ini mungkin buat kalian ada yang baru ngeliat ini ada yang mungkin B aja alah cuman analog digital oke okay. ini sebetulnya punya history sedikit ya casio G-Shock tipe AW500 ini adalah desain analog digital pertama kali ya nah kalau dulu itu kan G-Shock pertama kali kan modelnya kotak pokoknya modelnya nggak ada yang bulat lah Nah terus ada orang yang masih menganut ya jam itu harus bulat dong nah dan pengennya analog karena pada saat itu kan G-Shock tuh semuanya digital jadi dibuatlah ini konsepnya jadi ini kenapa bulatnya kayak gini nggak kayak yang lain-lain karena pada saat itu mereka pengen buat konsep perfect circle makanya ini bener-bener bulat, ya beda sama yang udah GA100, GA110 udah kemari-kemari modelnya mungkin udah ada apa ya ada banyak lekukannya lah nah ini konsepnya adalah perfect circle dan pada saat itu gimana caranya bikin G-Shock tapi Walaupun mau nggak mau harus tebel ya karena resin ada sama konstruksi shock resistnya, tapi tetap tipis. Nah inilah jadinya AW500. Nah buat kalian yang belum tahu, Casio G-Shock First analog digital ini dibuat pertama kalinya ya original desainnya itu tahun 1989 nah yang gue pegang ini adalah seri reissue nya yang baru keluar di tahun 2020 konsepnya hampir sama cuman bisa dibilang 90% sama cuman kalau yang dulu uh, poros hands nya ini agak ke atas nah sekarang dia lebih ke center ya jadi komposisinya lebih pas dan enak dilihat dan yang bikin gue suka di sini Casio G-Shock itu kan biasanya resinnya kelihatan berat ya, berasanya berat gitu loh, tebel. Kalau ini ini resin, tapi gue berasanya kayak pakai jam titanium gitu loh, jadi ringan banget. Terus, nah yang beda lagi adalah kalau yang dulu dia masih pakai True DNA ya, maksudnya pakai screw case ya back case nya jadi pantat puter kalau anak-anak forum biasanya ngomongnya kayak gitu itu yang konsep dibuka puter itu namanya pantat puter tapi kali ini pakai uh, baut ya pakai stainless steel plate di belakang dengan screw nah ini yang bikin mungkin dia jadi kelasnya generic ya tapi bukan berarti ngurangin kualitasnya bukan hanya aja dia nggak pakai konsep True DNA ya dan dia ringan on nya seperti ini ya. jadi cocok buat di wrist kecil dia juga masih pantas dipakai buat everyday use atau daily beater juga oke okay. nah kalau movement nya sendiri kalian pasti udah tahu dong kalau movement nya G-Shock itu pasti quartz konsepnya digital analog kalendernya udah pasti dia perpetual. Nah, case diameternya dia di 47,7. Tapi ini wear small ya. Jadi kalau diukur gini mungkin kelihatannya gede, tapi setelah dipakai seperti yang kalian lihat tadi kan, nggak terlalu gede dan pas dan untuk ketebelannya ini di sini cuman 14,7 mm. Jadi kurang lebih hampir 1,5 cm aja sih sebenarnya nah, nah kalau glass materialnya sendiri ini mineral case materialnya udah pasti resin ya nah case backnya ini screw case back yang tadi gue bilang water resistennya 200 meter nah untuk glassnya sendiri bakal jadi untuk di sana sini ini nggak ada perubahan yang signifikan banget ya karena ini masih membawa konsep originalnya tapi untuk settingnya mungkin beda, ya. Biasanya dia ada adjust, kan, di shop di sini. Kalau ini, kalau kalian tekan di sini, uh, dia buat setting independent hands-nya, ya. Jadi, bisa dibilang ini bisa dual time, sih. Jadi, misalkan hands-nya kemana, nanti digitalnya kalian setting kemana, itu bisa. Jadi, ini benar-benar konsepnya masih old school banget ya Nah untuk harganya sendiri <laughs> ini yang paling nyenengin sih untuk ratio ini AW500 ini kalian nggak perlu ngerogoh kocek yang gimana-gimana masih di kisaran sejutaan sih tepatnya di sembilan ya jadi masih belum sampai 1,1 mungkin udah include ongkir kali ya tapi ini masih di sejutaan kalian udah dapat ratio ini Oh ya gak cuman ini sih AW500 ini dia keluar dengan tiga varian warna ya nah ini kalau yang zaman sekarang pasti kalian suka yang ini kan tactical black ya full black tapi ini kodenya AW500BB artinya basic black tapi modelnya tactical karena dia full black sampai ke digitalnya juga negative display tapi untuk fiturnya sama ini warna klasiknya dan ini warna basic blacknya Dan satu lagi. Nah, ini yang red full rednya, nya Digitalnya juga red, display-nya juga red dan lampunya juga merah. Oke, buat kalian yang suka analog digital, kalian kayaknya perlu punya ini dulu deh. Karena ini the first analog digital by G-Shock. Jadi ini desain pertama kali. Ya, jadi sebelum kalian mengenal GA 100, sebelum kalian mengenal GA 1100, ini duluan yang harusnya kalian kenal sebenarnya. Dan di 2020 ini first analog digital reissue-nya nggak cuma ini ya. Nah ini adalah yang reissue semuanya resin, ada dua varian warna baru, tapi konsepnya nggak begitu jauh dari pada yang original design Nah sekarang ini dia yang terbarunya ini adalah AWM 500GD 9ADR ya ini varian warna yang gold goldnya mewah banget ya nah bedanya main ini apa bedanya kalau ini dia quartz ya quartz dan konsepnya nggak terlalu beda jauh daripada yang lama nah kalau ini dia udah ada multiband 6 dan dia tough solar dan untuk di body sendiri case nya selain dia full stainless steel with bracelet tentunya konstruksi case nya balik ke true DNA yang tadi gue bilang pantat puter ya screw back case dan di sini tertulis made in Japan oke okay. dia top solar ya dan dia udah multi band 6. Nah kalau kalendernya sendiri udah pasti tau lah dia perpetual case diameternya ukurannya di 44,5 jadi lebih kecil ya dibanding yang resin tadi dan tapi untuk ketebalannya juga nggak terlalu jauh masih di 14,2 mm nah kalau kacanya masih mineral tapi Tahu gua ini dia seperti dilapisin di LC coating sih katanya entah atau enggak. tapi amannya sih nggak perlu dites ya sayang kayaknya deh dan dia ini full stainless steel ya konsepnya konstruksinya dia full stainless steel yang di samping sini brush kalau di braceletnya kalau yang bagian tengah ini ada bagian polishnya dan untuk claspnya sendiri ini deployment ya seperti biasa so far ini favorit gua sih dan on hands-nya seperti ini G-Shock tapi mewah dan desainnya juga bersejarah sih dan ini salah satu favorit gua karena warnanya gold black dengan aksen hands-nya sini warnanya red elegan banget sih tapi bener-bener stunning gitu loh dan dia juga keluar tiga varian warna ya, yang warnanya stainless steel, tapi plate dialnya warnanya agak greys ya, abu-abu sunburst gitu. Dan ini namanya AWM500D1A8DR. Speknya masih sama, cuman ada perbedaan warna aja sih. Full stainless steel, brush and polish, mengkilat banget sih jadi disini kalau G-Shocknya bilang katanya finishingnya kalau brush itu artinya higher kalau yang polish mengkilat ini namanya mirror karena emang mengkilat banget sih sama Top Solar dan dia multi band 6 backcase nya sama juga true DNA pantat puter dan dia satu lagi nih ada yang black dial tapi masih full stainless steel jadi so far ada tiga varian warna the gold gray atau silver yang ini black Oh, so, yang mau berburu bisa langsung ke website kita ya karena mungkin ini stoknya nggak begitu banyak kalian seleranya pilih yang mana itu selera kalian tapi yang pasti tiga tiganya ini bagus kalau aku sih pasti pilihnya yang ini ini stunning, elegance, ya mungkin ada orang yang bilang Nora sih tapi it's okay ini paling beda dari biasanya kalau mau main aman sih warnanya ya ini atau yang ini oke okay, ini yang barusan tadi gue bahas ternyata dia punya 6 varian ya desain reissue dari first di analog digital ya So kalian tim yang mana? Yang resin, ratio, model yang benar-benar membawa konsep originalnya, atau mungkin yang versi upgrade-nya, true DNA tapi full stainless steel. Jadi sebetulnya dua ini awalnya adalah true DNA case dari sini, tapi bodinya ini. Nah sekarang dipisah. True DNA-nya ini. Sekarang case-nya ada di sini, versi upgrade-nya yang stainless steel, tapi kalau ini dia membawa konsep bodinya, ya, sama face-nya. So kalian tim yang mana, yang resin atau yang stainless steel, atau dua-duanya? Mel, well, sah-sah aja sih. Yang jelas kalau kalian penggemar G-Shock, terutama analog digital, kalian wajib punya ini, karena ini adalah desain atau konsep pertama kali analog digital dari G-Shock. So kalau yang mau berburu atau yang mau lihat, -lihat bisa langsung ke web kita di jamtangan.com Langsung berburu aja kalau mau atau mungkin via aplikasi juga bisa So happy hunting and happy shopping Oke okay, giveaway kali ini gue bakal kasih kalian hmm, G-Shock ya Kalian kayaknya banyak kan yang suka G-Shock Nah kali ini yang gue kasih Tipenya adalah GA900A 1A9JF nah, Keren kan tuh gue sendiri yang pilih Dan seperti biasa ya caranya Jangan lupa subscribe Like Terus cantumin account IG kalian Atau Instagram kalian ya Dan komen Jam yang tadi gue review itu, yang barusan gue review itu salah satunya kan pakai model reissue atau reimagination ya. Nah jam tersebut itu original pertama kali dibikinnya, pertama lahir jam itu dari tahun berapa? Kalian bisa sebutin nggak? Nah, gua tunggu jawaban kalian sampai 27 Mei dan selambat-lambatnya gua bakal usahain untuk bisa umumin pemenangnya di feeds youtube kita atau bagian community atau komunitas itu tanggal 28 Mei so yang mau giveaway kali ini jangan lupa ya langsung aja komen jawaban kalian jangan lupa account IG nya dan subscribe tentunya sama like dan kalau yang bukan jadi subscriber kita juga bakal tahu sih kalian udah subscribe atau belum so semoga beruntung kali ini terutama yang belum pernah dapat gue tunggu ya jawaban kalian oke okay, itu tadi g rombongan ya rombongan g yang barusan gue bahas emang sih sebetulnya cuma dua dan yang bikin dia jadi rombongan karena varian warnanya ya dan mungkin kalian baru tahu kan, atau mungkin udah ada yang tahu kalau ini adalah desain first analog digital. Nah, kalau kalian suka bisa langsung berburu ya seperti biasa di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi jamtangan.com juga bisa. Yang punya pertanyaan bisa langsung seperti biasa tulis di komen. Terus jangan lupa subscribe. Oke, okay, dan nyalain loncengnya. Siapa tahu ntar gue pasti lagi mood buat ngadain event ya. Yang seperti biasa kalian tau lah. So, balik lagi. Mau yang desain reissue seperti yang jadulnya, atau yang versi upgrade-nya full stainless steel di sini, pilihan kalian. Atau dua-duanya. So, sekian dulu review kali ini. See you on the next video. Bye!